L2W, satu jam yang lalu persahabat diperhatikan dulu sebelumnya kalimat caption yang dituliskan Selamat siang Lesa Lovers, dalam rangka anniversary Lesa Lovers World, maka kami umumkan sponsorship kami. Acara akan berlangsung dari 20 Agustus sampai 24 Agustus 2022, para peserta lomba yang masuk babak semifinal dan final akan kami unggah di akun ini. Jadi stay tune ya, jangan lupa follow sponsor utama kami, konidin.id Luar biasa persahabat ya, L2W disponsori langsung oleh Konidin OBH Ini sponsor utama dan sponsor pendukung itu Jux Rajasi juga persahabat ya Masya Allah. Luar biasa, sangat membanggakan L2W bukan kaleng-kaleng Fanbase yang sangat luar biasa Mudah-mudahan apapun yang dilakukan, mudah-mudahan selalu lancar, selalu dipermudah dan mudah-mudahan fanbase L2W selalu menjadi fanbase yang tentunya selalu menginspirasi untuk fanbase lain Kemudian juga persahabat kita simak diunggah igensnya Kak Rangga Syahid mengunggah sebuah video nih Ada Bang Borel, ada Mas Gongli, dan ada Kak Uya Mengzi Persahabat ya ternyata hari ini tepat hari ulang tahun Mas Gongli Persahabat ya semua mengucapkan Happy Birthday kepada Mas Gongli Mudah-mudahan sehat selalu ya untuk Mas Gong Mudah-mudahan betah di Leslar Entertainment dan mudah-mudahan selalu menyuguhkan karya-karya terbaik nih untuk Leslar Entertainment dan warga Kono pastinya. Kemudian juga disimak bersama di unggahan selanjutnya momen spesial Cidukan saat Papa B dan Bunda L lagi main badminton bareng semalam. Masya Allah banget ya kebersamaan ini selalu membuat kita bahagia. Semoga rumah tangga selalu rukun, selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Sendal Putih Bilar. Kalimat caption pun dituliskan, bahagia banget punya pasangan yang bisa diajakin apa-apa barengan. Pastinya dong, masya Allah banget ya, Leslar memang selalu menjadi pasangan inspirasi untuk banyak orang. Komentar pun banyak sekali diberikan di unggahan ini. Dari akun Instagram Azki Alia Lovers mengatakan, gemas lihat stylenya Bunda Lesti cantik. Wow, banyak yang salvo dengan stylishnya Bunda L ya. Katanya stylishnya cantik banget saat main badminton. Kita bangga, kita bahagia melihat kebersamaan Lesti dan Bilar. Selanjutnya persahabat disimak juga diunggahin IGNya Alia Star Entertainment satu jam yang lalu, memposting tentunya sebuah makanan ini banyak banget persahabat ya. Kita dibikin penasaran nih ya, apa mungkin idola kesayangan kita akan mengadakan tasyakuran di hari bahagia untuk menyebut anniversary pernikahannya. Persahabat ya masya Allah, apapun itu kita doakan yang terbaik ya. Mudah-mudahan ada kabar gembira dan ada kejutan yang selalu kita dapatkan. Ada nasib tumpeng persahabat, ya, masya Allah. Kita tunggu saja kejutan yang akan diberikan oleh Lesti dan Bilar. Doakan yang terbaik saja untuk idola kita. Kemudian juga, persahabat, diingatkan kembali tuh, kali ini langsung oleh Bunda Lesti. Jangan sampai lupa, besok acara Reuni Akbar, Les Lovers Indonesia, pukul 10.00 sampai dengan selesai acaranya akan digelar di Ancol. Persahabat, ya. Jadi jangan sampai lupa, kita ramaikan, kita jaga silaturahmi, mudah-mudahan tetap terjalin dengan baik. Jangan sampai lupa besok Reuni Akbar Lesa Lovers Indonesia Hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 Pukul 10.00 sampai selesai di Ancol Persahabat ya Salam Les Lovers Indonesia Bunda Lesti pun sangat mendukung sekali program Yang diadakan besok nih Reuni Akbar Persahabat ya Masya Allah mudah-mudahan acaranya lancar Acaranya tentunya seru dan pasti mudah-mudahan Silaturahmi tetap terjaga dengan baik Kemudian juga persahabat kita mampir ke fashionnya Abang L. perhatikan persahabat Outfit yang dipakai oleh BBL saat ke Indosiar temani papap dan bunda Dimulai dari kaos persahabat, yang dibanderol Rp 380.000 Dan untuk rompinya persahabat, ya, baju kodoknya itu Rp 600.000 Dan untuk sendal, itu dibanderol Rp 450.000 Wow, harga yang sangat luar biasa bukan kaleng-kaleng Berkah selalu barakah selalu untuk rezeki idola kita, amin Dan selanjutnya persahabat disimak juga Ada unggahan terbaru dari Ibu Rosmala Dewi Memunggah sebuah posyikan foto cantik Bareng sang menantu Aduh Masya Allah banget ya Bunda El Cantik banget tuh bersanding dengan Ibu Rosmala Dewi Sepertinya ini momen foto semalam ya Kita doakan saja yang terbaik Mudah-mudahan keluarga besar selalu sehat, selalu bahagia dan kita juga dibikin up banget nih dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Ibu Rosmala Dewi. Di situ Ibu Rosmala Dewi mengatakan gelis pisang sambil dikasih love to Wah wow, sudah bisa berbahasa Sunda ya Ibu Rosmala Dewi. Masya Allah bangga banget nih. Dan pastinya kita selalu dibikin bahagia. Hingga komentar pun banyak sekali juga diberikan di unggahan ini dari akun mr.mrs.mrb underscore mengatakan Masya Allah sehat sehat Bunda dan Ibu. Bidadarinya Papa B Luar biasa banget nih Dan kita lihat juga ke komentar berikutnya Dari akun Instagram Linda Faramagvira mengatakan Masya Allah Seneng banget lihatnya Kita pastinya dibikin happy banget Yang melihat foto Lesti Dan Ibu Rosmala Dewi Semoga keluarga selalu diberikan Kesehatan Kita juga masih menunggu cidukan Dan pastinya kabar terbaru berikutnya